Hai teman-teman, kembali lagi bersama Kakak. Hari ini Kakak lagi jalan-jalan nih, teman. Coba lihat pemandangannya, kira-kira di sini ada mainan hewan tidak ya? Coba kalian dengar suaranya, seperti ada suara burung berkicau ya. Coba kita cari yuk! Wah, sepertinya Kakak menemukan sesuatu nih, teman. Coba kita lihat. Wow! Ini jerapah, teman. Ih. leher panjang ya. Sekarang Kakak mau cari tempatnya dulu nih, teman. Nah, sudah ada tempatnya di sini. Nanti kita taruh. Sebelum lanjut videonya jangan lupa subscribe dan like ya. Oke sekarang kita cari yang lain. Gimana ya? Ya mainan lagi. Hah, sepertinya di sana ada lagi teman. ini kita lihat. Wow, ini macan. Wah wow, lucu sekali ya teman macannya. Coba lihat Tuh, lucu ya Kita taruh di tempatnya Kita kira Ada lagi gak ya mainannya Widih Wah, ini sepertinya Hewan buas teman wow. Ayo kita lihat Wadidah Wih, lihat giginya teman Wow Besar sekali Tirek ini Uh, Mantul ya teman Kita taruh yuk Kira-kira Ada apa lagi ya Yo, kita cari ya. sepertinya ada mainan lagi tuh coba kita lihat wah wah wah Widih. ada dinosaurus teman wow lihat lihat wih besar banget ya lihat teman Widih Seharusnya keren, eh, hey, kita taruh ada apa lagi ya? Nah, sepertinya kakak melihat sesuatu. Teman, hey. coba kita lihat. Wow, wow, wow. apa ini? Wah, oh, ini unta. Kalian tahu tidak, unta ini warna apa ya? Coklat, wih, besar ya untanya. Ya, kita taruh Ada lagi tidak ya Wah Sepertinya Ada dia atas pohon teman Coba kita lihat Ini Wah apa ini Wah kuda putih teman Lihat Lihat di keren ya Wih, mantul nih teman Kita taruh, yuk Lihat teman, sudah banyak ya wah, wah, wah. Apa ini? Wih, ini harimau Wih, keren ya Wih Wih Lihat giginya Panjang ya teman ya. Kita taruh lagi. udah lagi tidak ya. Wow, Apa itu teman? Lihat. Wah, serem sekali ya. Lihat lihat lihat. Wih, ada dua ini. Wah, ini buaya muar. teman, wow, menakutkan lihat buayanya. Wih, mantap ya. Ya satu lagi. Uh, galak ini buayanya. Kita taruh di tempatnya. Ah, oh, jatuh teman satu ini lagi. Aduh. Ada lagi tidak ya? Wah, sepertinya kakak menemukan lagi ini. Wow, apa ini? Lihat Wah serigala uh, Keren sekali nih ya Mantul ini serigalanya teman Ayo nah, kita taruh Lihat teman Mainannya sudah terkumpul semua sudah dulu ya terima kasih sudah menyaksikan videonya jangan lupa like dan subscribe bye